lomba pemenang lomba put yang kemarin ya. Kita semua bisa hantu dalam kesempatan, tatap muka, belajar pengajar secara langsung, tanpa kegiatan kami, dalam keadaan sehat maafir. CMK Wali Soho, satu kebol!